Baiklah para sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini, Bang Ibineka menyuguhkan cedokan vitamin bahagia di malam hari ini. Di kabar pertama langsung mendapatkan asupan vitamin. Tuh, ini vitamin malam jumat nih persahabat ya. Alhamdulillah Terpantau idola kesayangan kita Sedang lagi dinner Dan pastinya ini soal bisnis kembali Mudah-mudahan selalu lancar Selalu dimudahkan Amin Dan bikin salpok dengan baby L Yang lagi teriak-teriak nih persahabat ya. Semakin aktif aja Dan salpok juga dengan bunda lesti Yang begitu cantik malam hari ini Masya Allah Sehat selalu ya untuk Lester family Hanya doa-doa baik selalu kita berikan Untuk idola kesayangan kita Momen ini pun diunggah kembali oleh akun ronsanskales24lar Kalimat caption pun dituliskan Ya Allah, Abang L semakin hari semakin gemes Southpock juga kebunda cantik banget Rapi, fresh Sehat-sehat kalian ya semakin banyak rezekinya Amin Kemudian kita simak juga begitu banyak komentar yang diberikan Diantaranya antaranya dari akun Hakaniyati mengatakan Masya Allah, Tabarakallah Anak Saleh, Kasep semakin pintar Bunda Les juga menigelis, Sehat-sehat dan bahagia terus Abang Fatih bersama pandanya Selalu dalam lindungan Allah Amin, Ya Rob. Begitu banyak doa Begitu banyak support dan dukungan yang diberikan Untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat Ada tanggapan lain dari akun yang Tira 2 Masya Allah vitamin muncul Akhirnya jaga mereka ya Allah Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan kelancaran Apapun tentunya yang dilakukan oleh Leslar amin. Kemudian kita lihat juga persahabat Yang masih diunggahan Instagram yang sama kalau ini ada potret Less Lagi pada Makan Persahabat ya, Masya Allah Dan BPL terlihat tidak ada di foto ini Kita juga dibikin selva kalimat caption yang ditulis nih persahabat Papa, Bunda, kok jadi berdua? Anak kecil yang gemes tadi dikemanain katanya tuh Kita lihat di beberapa tanggapan komentar Diantarnya dari akun Anabil 307 mengatakan Abang L yang fotoin sambil emot ketawa dan bersahabat ya apa mungkin Baby Aliamoto ini persahabatnya Ada aja kelakuan warga Konoha Yang selalu bikin kita ketawa bahagia Dan kita lihat juga bersahabat ya komentar selanjutnya Dari akun Nikmat Rahma 13 Ada Project apa ya Semoga berkah amin Mudah-mudahan apapun Projectnya Diberikan kelancaran Dan diberikan kemudahan Kita lihat juga persahabat Komentar selanjutnya diberikan dari akun empat 2324 Letler Saudi mengatakan Embulnya lagi bobo anti. itu persahabat dia ya. Embulnya katanya lagi bobo Masya Allah Emang selalu saja BBL bikin kita bahagia Dengan aksi lucunya Kemudian juga persahabat kita Mampir ke unggahan fanbase D. Alida. Top 15 Viewers Hashtag on TikTok Alumni The Academy Dan LIDA Alhamdulillah bunda lah Selalu menjadi nomor pertama Persahabat ya Masya Allah Luar biasa, memang ideal kesenangan kita selalu membuat kita bangga dan kagum pastinya Doakan support dan dukung yang terbaik Trisha untuk Leslar Semoga ada kabar baik dan cidukan vitamin kembali yang kita dapatkan dari Leslar Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar di informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh